Bajarot, dalam tarik lepas nafas itu sebenarnya buang nafasnya seberapa banyak? Ya, tergantung tujuan. Kalau dalam body scan, buangnya itu nggak sampai habis seperti waktu Wim Hof. Buang nafas! Tahan! gitu ya Buangnya betul-betul sampai habis, sehingga waktu ditahan, saturasi akan turun, bahkan sampai 60 atau 70, sampai 80, ada orang-orang beda-beda tujuannya memang membuat variasi saturasi yang itu membuat paru-paru berlatih sel-sel pintunya terbuka ya sehingga waktu kekurangan saturasi sel terbuka lalu segera menghirup saturasi naik oksigen diedarkan posisi sel kayak jendelanya terbuka kira-kira sederhananya begitu ya nah tapi ada Pak yang menjelaskan misalnya buangnya nggak sampai habis banget ya itu nanti bedanya begini atau mungkin simulasi dulu ya lebih-baga ya Siar bapak ibu, ngeh, nanti tak kasih, kasih alat peraga uh, cangkir aja, tapi sebenarnya gampangnya begini. Ini ikutin ya, bapak ibu boleh ikut saya ya. Ya, kita sekarang buang nafas biasa saja ya, nggak usah banyak-banyak banget ya. Kita buang buang nafas setengah ya, jadi begini: buang nafas setengah, uh, tarik ya, narik kira-kira satu hitungan dua, tiga, empat, kayak udah nggak bisa dari lagi. Sekarang buangnya yang banyak. Tarik. Bisa banyak. Jadi supaya bisa narik banyak, buangnya banyak. Tarik banyak, buangnya harus banyak. Buangnya banyak, nariknya akan banyak. Tujuannya terutama dalam metode Wim Hof. Ya. Dengan ditarik banyak-banyak, setelah dibuang lagi CO2-nya, maka saturasinya naik dengan cepat. Ini trik untuk bapak ibu yang saturasinya belum bisa naik dengan cepat, tariknya kuat, kuat, tuangnya kuat-kuat. Juga untuk yang kanker, dan terutama kanker dengan pH urin, bangun tidur di bawah 5 gitu ya, sudah minum seharian, masih di bawah 6, ingat kanker nggak akan hidup kalau pH-nya di atas 7. Pak, boleh nggak saya belatih 45 kali kalau kuat gitu ya? Saya bilang begitu karena kuat aja lah gitu. Dua hari latihan, BAC lagi, Pak kok badan saya kayak digebukin ya Pak ya, saya nggak jawab tuh, baca aja postingannya, dengerin YouTube-nya, dengerin ceramah saya gitu ya, kan saya udah bilang, ya, olah nafas ini kayak olahraga, jadi jangan menyepelekan kayak cuma tarik, lepas, tarik, lepas, kesemutan loh, badan kayak digebukin lu, kayak olahraga lu, kayak habis lari loh gitu, jadi memang kalau, pakai saya jawabnya, kalau kuat nggak apa-apa gitu, kuat Pak ya, atuh nah, aja dia WA lagi, begitu WA lagi, kok badan saya merindikin, saya nggak jawab juga gitu ya, jadi, boleh, olah APR-nya kan sehari dua kali pagi. pagi metode dasar, dan sekali, ya sore atau malam, terserah metode Wim Hof, metode body scan atau apa besoknya lagi, berarti Wim Hof atau selang seling yang Wim Hof, body scan, healing terapi ini boleh setiap hari satu kali, selang seling yang mana. Tapi kalau mau sehari empat lima kali, karena ada masalah pH di bawah lima yang beberapa kali itu yang metode dasar saja dan boleh 100 kali tapi dua jam sekali begitu pH-nya di bawah 6, di bawah 7, 100 kali tak tak, tak nafas udah naik kok lama-lama nanti rata-ratanya naik ya jadi uh, olah nafas itu jangan diremehkan gitu ya apalagi nanti kalau masuk body stretching ada bapak-bapak yang kayak gini mana bisa sehat begitu <laughs> praktek badan jepgal semuanya gitu ya kayak senam ya kalau yang bapak, -bapak Ibu biasa senam, sepedaan olahraga nanti nggak akan sabar badan nggak kayak digebukin. Tapi kalau udah nggak pernah olahraga, nggak pernah senam ya kayak orang ikut senam pertama kali ya nggak pernah ikut tai chi kayaknya cuma nenek-nenek aja gitu senam cuma aja. Ya. Gitu. coba aja loh, badan kayak digebukin gitu ya. Tapi itu tidak membuat kita sakit, kita sakit karena badan kita nggak pernah diolah. Nah sekarang kembali ke nafas tadi. Dengan kita bernafas, membuangnya biasa saja. Nariknya ya nggak bisa panjang, buangnya yang banyak gitu ya. Kalau ekspresif, kalau enggak ya tetap bisa aja lewat hidung, tutup mulut, mulut tersenyum. Tapi buangnya habis banyak, nariknya. Ini saya masih narik terus nih. Kalau berhenti saya begini. Kalau gini saya tahan nafas, gitu ya. Narik terus kenapa? Oke, biar gampang nih ya ilustrasinya. Anggap aja ini paru-paru. Ya kan? Ini ini anggap aja anggap ini bukan ditutup botol. <laughs> anggap aja ini paru-paru ya. Waktu hembuskan itu kayak dibuang habis. <laughs> Buang habis ya, habis ya. Mau diisi oksigen kira-kira gitu ya. Ya, bisa diisi banyak, ya kan? Up sampai penuh banyak isinya. Lalu kita buang nih oksigennya. Ini air sih, pura-puranya ya separuh dah. Ya, saya ini anggap aja nih, ini ini anggap, anggap aja nih setengah liter ya. Bisa nggak saya isi oksigen setengah liter? Ya, nggak bisa, tumpah, Pak. Bapak cuma buang separuh nah volume paru-paru itu kan begitu sekian liter gitu ya ada darahnya ada ininya nah oksigennya itu berapa kita buang nggak penuh mana bisa narik penuh ya nah untuk tujuan saturasi yang naik dengan cepat ph supaya naik juga karena ph-nya rendah buangnya sampai habis sebisa mungkin itu pun tidak mungkin habis ya kita nggak bisa membuang habis kalau mau ngabisin ya tadi habis dibuang tahan nafas oksigen diambil sama darah sama paru-paru. Betul-betul oksigennya itu pun tentok paling 60 nggak bisa ke bawahnya lagi. Ya, karena oksigen itu ada yang terlarut di dalam darah, ada yang dipegang sama hemoglobin. Yang paling cepat berkurang yang terlarut. Tapi yang naik dengan cepat juga yang terlarut. Nah, yang terlarut ini kita kira 2-3%. Ya, sedangkan yang dalam hemoglobin itu dari seluruh oksigen yang ada paling banyak di dalam hemoglobin, yaitu protein di dalam sel darah merah. Makanya kalau olah nafas, saturasi naik dengan cepat, pH naik dengan cepat. Kenapa pH-nya naik dengan cepat? Karena oksigen terlarut di dalam darah itu yang naik duluan lewat metabolisme alkalosis respiratoris. Jadi menjadi alkali karena bernafas memasukkan oksigen ke dalam darah. Gak minum bikarbonat, gak minum kimia, gak minum air alkali. Maaf, kalau saya berbeda mendapat, kita minum air alkali sampai di Lampung juga diasemkan karena Lampung punya tugas membuat apapun yang masuk ke perut, dibikin pH 2,5 sampai 3. Ketik pelajaran biologi, ya, Lampung itu pH-nya segitu supaya makanan itu lumat karena asam, bakteri mati karena asam. Nanti asamnya kayak disedot kembali oleh lambung, pergi ke usus, udah nggak asam lagi. Jadi yang dibutuhkan bukan air alkali, tapi tubuh yang alkali. Tubuh alkali karena metabolisme tubuh menjaga pH darah 7,35-7,5. Dengan adanya oksigen dalam darah, darahnya alkali. Jadi sederhana begitu ya. Pak, ada nggak olah nafas yang untuk kanker? Ilmu awalnya, Wim Hof, Baiteko, Jon kabat itu olah nafas itu untuk saturasi, untuk pH, untuk membuat terjadi regenerasi sel, Ketika sel-sel membelah diri, kromosom terbuka, nutup lagi suasananya alkali, saturasi penuh, maka selnya bagus. Kalau terjadi regenerasi sel, mau sakit, diabetes, pankreas, kanser, ini sembuh semuanya ya, karena cancel juga mati dalam pH tujuh tapi tidak boleh mengatakan atau mengklaim. Saya latih olah nafas menyembuhkan kanser gitu ya, nanti saya didatangi sama. Kementerian Kesehatan izin operasionalnya mana bikin pengobatan nanti malpraktek nah gitu ya jadi tidak bisa menyatakan ini untuk menyembuhkan tapi bapak ibu nanti akan mendengar kesaksian-kesaksian kalau orang bersaksi boleh saya sembuh tuh itu orang namanya Pak Jarod saya kanker nggak jadi apa kemonya harusnya tiga puluh dua kali atau enam kali baru sekali sejenjikan dokter bilang kancernya sudah enggak ada gitu ya orang bersaksi tidak melanggar hukum karena anda berkata aku kanker aku sembuh tapi kalau saya pasang iklan ya olah nafas menyembuhkan kanker saya bisa dituntut gitu ya. Jadi makanya sebenarnya olah nafas, Pak itu ada orang yang kesaksian sama Bapak kanker sembuh itu, olah nafas yang mana? Ya ini semuanya. Bapak Ibu ikuti 12 modul, nanti penyakit-penyakitnya kita sambil berdoa Tuhan sembuhkan gitu ya. Tapi kalau secara teori lewat mekanisme regenerasi sel. Nah, kembali ke tadi soal olah nafasnya tadi ini kalau ini volume paru-paru, anggap apa-apa paru-paru, itu ada oksigennya atau udara, udara kosong nih, ya isinya bisa banyak. Nah makanya nanti kita akan mulai olah nafas ketiga, kita buang, <tuh> gitu ya. Parih <tuh> satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan tahan tuh dua tiga disebut segitiga Tarik, tahan lepas itu sama, nah supaya nani nariknya bisa lama. Bapak, bapak itu sampai delapan, saya dua udah berhenti ya. Ini tak kasih tips tambahan, begitu mau mulai persiapan <tuh> gitu malah ya. Restare tarik. Nah, gitu ya. Nanti di abah, bahas suara saya enggak ada. Saya lupa memberikan insinyur tambahan itu. Nanti begitu kita akan mulai persiapan, kita mulai olahraga segitiga. Nah, bapak itu buang nafas dulu. <tuh> Supaya waktu nariknya bisa sesuai hitungan sampai 8 kalau 8 itu berat nanti nanti saya ngasih hitungan tuh paling, paling cuma 2 menit ya. selebihnya Bapak Ibu etong sendiri Oke saya matikan dulu ya